Assalamualaikum sobat tani. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai berbagai jenis fungisida sejenis dengan fungisida Amistar Top. Berbagai merek fungisida tersebut bisa digunakan bila mana sobat tani tidak bisa menggunakan Amistar Top entah dikarenakan stok habis atau yang lain. Maka dari itu, sobat tani bisa menggunakan salah satu dari beberapa merek fungisida yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama adalah fungisida transida 325 SC Fungisida transida itu plus ZBT Adalah fungisida yang disebut berspesifikasi khusus untuk pengendalian berbagai penyakit jamur tanaman Perpaduan tujuh aktif yaitu korontronil dan yang lain Dan disitu bekerja secara sistemik dan kontak Memiliki kandungan ZPT di dalamnya yang berfungsi juga sebagai poster tanaman yang memiliki kemampuan translaminar yang lebih cepat dari kemasan yang lama sehingga dapat membasmi penyakit yang ada di balik daun dan disitu tidak terkena semprot dengan lebih cepat dengan tujuan aktif tersebut. Yang kedua adalah fungisida sinergi 300 EC fungisida sinergi merupakan fungisida sistemik dengan kombinasi dua bahan aktif yaitu divinoconazole dan proviconazole yang dapat kendalikan penyakit tanaman melalui dua aksi ganda preventif dan kuratif yang ketiga adalah fungisida skor 250 EC skor 250 EC merupakan jenis fungisida sistemik yang sudah dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh Skor 250 sc juga memiliki bahan aktif yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen yang lebih baik. Dapat digunakan pada tanaman apel, bawang, cabai, jagung, jeruk, kacang, panjang, kedelai, dan kelapa sawit. Skor, uh, fungisida skor 250 sc juga disitu sangat efektif untuk mengatasi penyakit. bercak ungu, berca daun, embun tepung, havar daun, busuk batang, dan seterusnya. Fungsi dasar tersebut berbahan aktif dionefonokonazol 250. Yang keempat adalah fungsi datan menduga 25 sc. Fungsi datan tersebut itu berbahan aktif azoxystrobin dan difenokonazol. Fungsi datan itu fungsi sistemik pro preventif, kuratif berbentuk pekatan suspensi perona kuning muda untuk mengendalikan penyakit patah leher atau blas. Yang kelima adalah fungisida Topsin 500 SC. Fungisida ini itu fungisida yang situ e, mempunyai keunggulan kombinasi yang khas dari sifat preventif, kuratif dan sistemik serta perspektum luas untuk mengendalikan penyakit. Pada berbagai tanaman seperti apel, bawang merah, bawang putih, cabai, melon, semangka, padi, dan tembakau. Nah itulah 5 fungsi daya sejenis amistar Startup yang bisa uh, Sobat Tani gunakan sebagai pengganti amistar Startup 325SC. Dan mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bila ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.